engkau telingakku walau hanya ya ase Selanjutnya Masuk Allah Yo, yo, yo, yo, oh, oh. What's up, bro? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja Masih bersama saya Samudir Rep, Salam Ahmad, seperti biasa kali ini Admin mau Asyam kembali, yaitu lur Haris Ma Brulur Haris ini dia nyanyi lagu terlena. Aduh suara saya cempreng bro. <laughs> kita langsung putar aja lagu apa uh, tampilannya si Ma Haris ketika dia rekaman kalau nggak salah rekaman lagunya lagu terlena, lagu terlena, lagu terlena, terlena, aku terlena kayak gitu ya teman-teman Kayak gitu pokoknya kita langsung play aja cuplikannya Ma Brulur Haris. Engkau teli ngaku walau bahagia, ah. Asyina, engkau bahagia ingin bahagia, ah. kelap bro uh, <laughs> Ku terlena nyamannya mana bro ku terlena eh ah hidupku Masu, lo, hidupku mau rurare iso oke okay. Tampilannya Mabrolur harus ketika nyanyi lagu Terlena ya teman-teman Terlena nya ada tadi kan disebutin Terlena ku Terlena tapi dia bahagia mulu Ujung-ujungnya hidupku astagfirullahaladzim Mabrolur, aduh muncrat Muncrat bro, muncrat Sorry, sorry, sorry <laughs> Astagfirullahaladzim Mabrulur Haris Yang pun lah Yang terlena lah Yang kehilangan lah Aduh. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mabrulur Haris Lirik ada poin Tapi saya salut sama Mabrulur Haris Walaupun dia nuker nukerin, enggak nuker lirik, sih, Modif lirik uh, Dia modif lirik Entah itu spontan, entah itu enggak, artinya kurang tahu. Yang jelas, dia bisa nyamain lirik yang dia buat itu ke lirik lagu aslinya, loh. Makanya bisa di apa ya, kayak dulu lagu apa namanya, band yang suka belajar lirik itu namanya apa? Band Timlo ya, Band Timlo. Kalau ini, 50 perlu harus enggak punya band, dia solo, solo tapi oplos liriknya itu pas, oplos liriknya pas. Generasinya apa penting lo ini kalau nggak salah ya teman-teman. <laughs> saya selalu untuk mah Haris terlena hidupku gitu. <laughs> Oke cukup sekian reaksi dari admin semoga uh, menghibur dan menyenangkan. Uh, Support selalu untuk mah Haris sukses selalu dan sehat selalu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.